Waspadai dolar Australia, USD sedang tertahan. Secara umum, bias harian pergerakan dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bullish tertahan dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase koreksi. Jika pergerakan dolar Australia, US dibergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,71529 sampai 0,71510 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,72136. Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.71510 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71316. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Desember tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.